Jadi, sesuai pola suaranya, terkembang ke muni. Neng Junius, saya dapat apa? Cita ini enggak isong, enggak isong. Ini apa? Kue ketemu wong tiga puluh dua satu puluh satu, woi lain terus. Api aneh, wong tahu tiga puluh satu satu. Saya lagi Allah memberi semuanya. Mohon Allah wong tamparan ke kita. Kita ini sering tiga ribu, hai. So wong semacam nungguan tiga ribu, wong sepuluh woi, mata rumah. Masa tiga ya Allah, langit bumi semacam macam. Kok kaya ramah? jadi cukup memilih satu tempat, cari cukup mati, gue udah